gampang hilang Kenapa karena kita jadikan gantungan kunci jadi curan kor atau curan rek pencurian korek itu bisa sedemikian ditekan atau dieliminir dengan koek api anti badai ini langsung menyala dia tahan angin sobat inting jadi nggak gampang mati unik, nyentrik. Assalamualaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Namo budaya. Jumpa kembali dengan saya di channel Lintinger. Channel ini tidak bermaksud untuk mengajari atau menghasut orang yang belum merokok supaya merokok. Khusus untuk yang sudah merokok. Sobat Lintinger, pecinta asap tembakau sa indonesia yang merdeka merdeka dimanapun berada ya ganteng itu relatif Tapi iya yang linting ini Itu baru namanya kreatif Yuk hijrah ke Hemat Murah, turmarm. Di era pandemi seperti ini, kita tidak ragu, tidak takut lagi. Oh, berapapun mahalnya negara kepastian, kami tidak khawatir. uang dari dulu, kok kami bukan kekuatan patri. Cepat lindinger. Yuk, tetap melinting, biar Mama tetap growing, Mama tetap jumping. Kita melinting. Pria yang melinting itu seksi. Cepat ditinggal, kali ini saya akan mereview aksesoris tinggi. Kita ungkap aksesoris tinggal, buat cepat ditinggal yang hobi mau koreksi Kali ini saya akan mereview tentang korek api. Ini saya sebut korek api yang badai seperti ini. Karena ya tahan angin, kulit mati. Nah, seperti ini, penampakannya cepat ini. Tabung dilapisi oleh stainless steel ya ada kantungan kuncinya, jadi mudah fungsi. Coba ini, dia bisa buat kantungan kunci. seperti ini, ini. ini nampaknya, aku ada penutupnya. Di sini dimasukkan bahan bakarnya ya, bisa bensin, bisa zippo. Ini ada matiknya, kosetnya ada kapas. Cara kerjanya sama seperti korek korek jadul. diisi oleh bahan bakar intensif, lalu Ini multifungsi sobat dengar. bisa buat gantungan kunci dan yang utama tidak gampang hilang. Kenapa? Karena kita jadikan gantungan kunci jadi curan core atau curan rec curan core itu bisa sedikitnya ditekan atau di dengan korek api anti badai ini bisa akan bergitakan uh, operasian uh, core api jenis ini sangat simple mudah jadi support yang tertarik dan berminat banyak dijual di outlet lat kumpul tembakau di disini dulu Indonesia online juga sudah banyak cute, keren, seksi penampilan kita jadi berbeda dari yang lain kita beralih ke seksi kebalik ke 60 rapi, bagus, unik akan praktekkan operasian korea ini kita sudah siapkan rokoknya tinggi mako rasa Surya yang pertama kita buka tahan angin sobat ini. jadi gampang mati unik nyentris demikian cara pengoperasionalnya simpel mudah dan rokok sudah menyala saya akan menggunakan cipah favorit saya tanpa ku tanpa pabrik, hati rasa, kualitas, aroma, dan kalah dengan rokok pabriknya tapi tidak peduli rokok pabrian, naik harganya berapa pun oh dari dulu rokok tadi bulan, rokok tanpa pabrik tak lengkap rasanya, menikmati asap tempatu tanpa, cuma dilengkapi kopi plus rokok Wow. Kita disebutin ini kan bagi coba dimer yang tertarik untuk membuka usaha rokok sekarang sudah sudah mendapatkan sumber mas bagunya ya tungwe yang sekarang berbeda dengan tungwe yang ini. kalau saya dulu tidak mau tungwe karena identik dengan tembakau original saja belum ada racian seperti tungwe yang sekarang ini. 20 sampai 30 tahun yang lalu orang dan broker karena kata, "Hanya tersedia jenis tebak original atau atau yang asli." Tapi sekarang Tingwe tampil dengan zona yang baru. Ada tembakau racikan jenis pabrikan Para maestro meracik sedemikian rupa mix dan blend tembakau sehingga menyerupai rokok aslinya. Seperti ini. ini tidak batuk, tidak nyerak ketika kita merokok tembakau original ya, bagi yang tidak kuat Selain tembakau racian papriyan, keluaran pabrian, pabrian ditiru, ada juga tembakau aromatik, lapor macam-macam. Variasi pada rasanya, ada apel, green tea, teh hijau, anggur, melon, dan masih banyak lagi. Hai, semakin variatif selain hemat murah hai, hai, bisa membuka buang hai, yang tadi sobat dengar cara aku untuk hijrah petinwe, sekarang banyak varian rasa, tembakau original, tembakau asli, tembakau patrian dan tembakau aromatik. Kalau dulu tidak ada pilihan, tidak merokok, ya hanya pabrikan atau rokok inwe. Yang ini adalah tembakau original. Demikian tadi sobat dengar, semoga ini mau masarakat semakin tinggi untuk mencerah dan mencoba kerokok tinggi sehingga industri Bakau indonesia usaha mikro semakin membuat maju di era pandemi seperti ini rokok bisa membuka pulau usaha bagi kita yang berminat. ingat, merokok jangan takut mati kalau mati, akan ada koreng untuk hidupin lagi jayalah petani terbakau indonesia, jangan rokok tinggi. Yuk, silahkan TV, saya Mama Sopi, Mama Chloe, Mama Green